belajar sifat wajib rasul sidik benar amanah dapat dipercaya Tablik menyampaikan fatonah cerdas belajar sifat mustahil rasul kizib bohong Hianah berkhianat kitman menyimpan baladah bodoh kizib, bohong, hianah, berhianat, kitman, menyimpan, baladah, bodoh belajar sifat ja'is rasul al-arudul basyariah rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti lapar, haus, ngantuk, sedih, senang, dan lain sebagainya belajar sifat wajib rasul sidik benar amanah dapat dipercaya Tablik menyampaikan Fatonah cerdat belajar sifat mustahil rasul Kizib bohong hiana berkhianat Kidman menyimpan baladah bodoh,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 Belajar sifat wajib, rasul sidik benar amanah dapat dipercaya. Tablik menyampaikan Fatonah cerdas, belajar sifat mustahil, rasul kizib bohong. Hiana berhianat, kitman menyimpan Baladah bodoh. Kizib, bohong, hianah, berhianat, kitman, menyimpan, balada, bodoh Belajar sifat jais Rasul al arudul Bashariah Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa Seperti lapar, haus, ngantuk, sedih, senang, dan lain sebagainya